Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, ini saya akan membawakan pembahasan kata tata tata sindiran gitu guys ya. Oke, langsung saja dan tidak lama kita simak satu persatu berikutnya. Oke, okay, lanjut ke versi yang kedua. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ketiga Oke okay, lanjut ke persediaan yang keempat oke lanjut ke presiden yang ke lima oke lanjut ke persediaan yang keenam oke okay, lanjut ke versiode yang ke tujuh oke okay, lanjut ke versiode yang ke delapan Oke, okay, lanjut ke urusan yang ke-919. Sembilan, ke sembilan. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-10. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-11 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke-12. Oke lanjut ke versi yang ke-13. <SILENGALAN> Oke okay, okay, lanjut ke versi yang ke-14 Oke, okay, lanjut ke presiden yang kelima belas. Oke, okay, lanjut ke presiden yang keenam belas. oke okay, lanjut ke presiden ke tujuh belas oke lanjut ke presiden ke delapan belas lanjut ke yang ke-19 oke lanjut ke verset terakhir ke-20 nah bawah